oke Brother ketemu lagi dengan saya Pijal 105 production dalam video kali ini gua akan membuat sebuah tutorial ya tutorial Bagaimana caranya menambahkan ikat ikat itu kartu yang ada pada video kita ya biasanya ya biasanya dia muncul ada di sebelah kanan biasanya ada tulisan direkomendasikan video apa dan nama videonya apa dan nah, sebesar seperti itu oke okay sebelum itu jangan lupa like komen dan subscribe ya karena subscribe itu gratis subscribe itu gak bayar ya Oke okay, simak terus videonya ini dia videonya guys Oke okay guys kali ini kita akan tutorial Bagaimana caranya buat ikat di video kita ya itu menempelkan kartu pada video kita yang biasanya ada tulisan di atas video kita ada tulisan rekomendasi Video selanjutnya dan sebagainya itu. Nah ini dia caranya. Kita masuk dulu ke aplikasi Chrome-nya. Kita masuk dulu ya, ke aplikasi Chrome. Nah, setelah di Chrome nih ada tulis ada logo YouTube. Nah kita masuk dulu ke YouTube Desktop. Nah, oke. kita tunggu dulu guys. Setelah masuk ke YouTube Desktop, kita buka ke Google channel kita yang paling pojok sini. masuk ke Creator Studio ya kita buka dulu kreator Studio-nya nah, setelah kita ke kreator Studio kita pilih aja videonya yang akan kita edit misalkan Creator ini kita lihat dulu sini ya, bagi yang video ini kita klik edit aja, guys. Kita pilih edit. Nah, setelah kita masuk ke menu edit. Nah, ini ada ada logo i, I ini yang disebut ikat itu yang kartu. Nah, kita tekan aja, guys. Kita masuk ke sini, tekan kartunya. Setelah seperti ini, guys. Nah, kita tambahkan aja, tambahkan kartu, guys. Nah, setelah tambahkan kartu di sini ini banyak pilihannya dan ada empat pilihan ya Di sini ada video atau playlist channel ucap pendapat tautan nah misalkan kita ambil yang video atau playlist kita klik aja buat Nah, lalu kita terserah teman-teman mau pilih yang mana misalkan video mana yang mau disisipkan untuk menjadikan iPad di atas video kita yang ini yang cara cabut turis salmon ya misalkan gue ambil yang ini ambil contoh aja ya kita ambil kalau yang video yang ini nih nah, kita pilih aja lalu kita buat nah, seperti ini nah, ntar terikat ini yang kelayu-layu milik official ini nanti akan nongol di detik akan muncul ya akan muncul di videonya video kita yang tutorial cara cabut Salmon nah, muncul di detik 6 ya detik 6 Nah, setelah itu misalkan kita mau tambahin lagi Kita geserin aja Misalkan di durasi keberapa Akan muncul lagi ikatnya Kita langsung sini aja Misalkan gua ambil di dua menit ya Di dua menit seperti ini Lalu kita pilih Tambahkan lagi video atau playlist Nah misalkan kita ambil yang status usd ini ya Kita klik aja Lalu kita buat kartu Setelah ini kita bersama Ntar di menit kedua Di kedua menit nanti akan muncul status WA sedih cinta sekarang kita mau nambahin lagi kita pilih lagi lalu kita pilih yang mana yang akan dipilih sekarang seperti ini lalu kita masuk sini tambah aja seperti itu guys gampang banget kan guys nah, sekarang seperti itu kita kembali aja dan kita cobain ya kita masuk ke channel gua apa. Apakah benar video yang ini udah udah bisa atau belum kita lihat dulu ya kita keluar dulu setelah tidak keluar kita cobain. Edit. lalu kita pilih aja cari yang tadi yang tadi kita edit ikatnya e Videonya terus, atau dari detik, memang akan muncul. Oh, kan guys. Nah, ini dia. Ini nomor di sini, lalu kita cari di menu jadi seperti itu guys caranya merubah ikat pada video kita oke jangan lupa like komen share. itu dia. tadi video tutorial cara membuat iCard teman menambahkan kartu pada video kita ya oke sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya karena subscribe itu gratis, subscribe itu gak bayar